Hei hei Mbak Sis dan Mas Bro Terima kasih udah mau klik video ini Selamat datang di channelnya Mbak Angat Yang membagikan segala sesuatu Tentang Swedia Atau berkaitan dengan kehidupan di Swedia Nah kehidupan di Swedia Salah satunya adalah Susah mencari wajan Nah hari ini kita akan Belanja di Amazon Dan mencari Wajan yang paling mirip Dengan wajan di Indonesia Atau bahasa Inggrisnya itu wok. Wuk wuk ya jadi akhirnya banget setelah hampir 2 tahun tinggal di Swedia baru kali ini nemuin wajan yang paling mirip dan paling sesuai dengan kebutuhannya banget yaitu Kela Wok Set Reset lagi Kela Wok Set Classic Asiatis. Dengan diameter 36 cm Nah, gimana sih cara mempersiapkan dari wajan ini Dan gimana juga um, perawatannya itu spesial Dan bagaimana juga review dari pemakaian dari wajan ini Check it out Ya, sebelumnya kita review dulu dari sisi harga, yaitu harganya adalah 622 kroner atau kalau dirupiahkan sekitar 800-900an ribu ya. Ini adalah wajan termahal yang mbak Engat beli karena wajan di rumah mbak Engat yang ada di Indonesia itu gak sampai seratus ribu kayaknya. Pokoknya wajan-wajan wajan rumahan gitu kan gak ada, gak mahal gitu. Tapi di sini ya ampun susahnya begitu dapet. Ya ampun kok harganya mahal banget ya tapi mau gimana lagi gitu. Nah setelah mbak Engat beli, halo... Aku Ranu, aku mau nerima kiriman paket dari Amazon. Aduh, cawatku ketok. Jadi, ini dia kiriman dari Amazon. Dan barangnya berat sekali. Aku harus gendong barangnya ini. Bahkan lebih berat daripada si anak bayi Ranu. Nah, begini nih bentukannya. Tuh, kerdusnya aja udah hampir rusak. Nah, ini aku buka pertama kali wajannya ada sumpitnya ya, rebutan sama anaknya. Ada capitannya. Pokoknya semuanya lengkap ya setnya. Terus ini dia tadaa, adalah si seksi wajan hitam yang berat sekali. Cocok buat masak bayi. Aduh, kok malah ditaruh anaknya di situ sih, Mbak? Mbak, nah, bagus kan ya? Cantik juga sih sebenarnya. Sebelumnya itu banget, sebenarnya punya wajan, dan itu malah kayak Asia banget. Dari ini udah masuk gudang tuh, lihat tuh wajan tapi ini dimiliki oleh masa sebelumnya jadi dia udah pernah beli wajan untuk sosok Asia Asia masak Asia dan udah berkarat gak pernah dipakai dan ini nih susah gitu loh kalau dimasak ditaruh di kompor yang di rumah gitu ini kan cocoknya buat nasi goreng abang-abang ya terus juga pernah punya ya bukan pernah sih banget tuh juga punya ini nih teflon yang berat banget yang pertama kali banget punya niatnya tuh biar gak lengket gitu ini barang berat banget sebenarnya juga mahal tapi menurut banget kok kayak pie gitu mahal tapi gak worth gitu atau karena salah perawatan sebelumnya gitu. Ini ceritanya keto made in Italy gitu. Tuh, lihat tuh yang bagian kecilnya, yang size kecilnya. sok sampai item begini padahal waktu baru itu kayak warnanya silver. Eh, silver enggak sih itu yang digagang itu warna apa coba? Nah, pokoknya warna itulah. Loh, kok ada dendeng? Wah, maaf, salah masukin footage. Next, jadi kita ini mempersiapkan untuk membersihkan wajannya terlebih dahulu sebelum dipakai. Jadi ini tadi udah digaruk-garuk sama si anak bayi, jadi kayak baret-baret gitu. Coba kita lihat aku pakai yang baru nih, apa namanya, spons yang baru. Lalu disikat-sikat dengan sedikit sabun gitu kan. Terus bagian dalamnya juga, ini ini tutup wajannya ya, belum wajannya. Jadi kita coba hilangin, bisa nggak tuh hilangin garis-garis baretan dari si kuku anak bayi. Dilap, biar kering dulu, ya kan. Kita lihat ini. Sepertinya sudah tidak ada lagi baretan. Next adalah membersihkan dari wajannya itu sendiri, ya. Untuk pertama kali, aku pakai sabun karena untuk membersihkan residu-residu uh, yang ada mungkin saat pembuatan dari wajan ini di pabriknya. Jadi, memang banget pakai sabun dulu untuk pertama kali, tapi sebelumnya supaya kalian tahu, ini adalah um, apa ya, review atau petunjuk yang aku dapat juga dari YouTube gitu. Cara memulai atau mempersiapkan wajan cast iron. Cast iron itu kalau aku lihat di bahasa Indonesianya itu adalah besi cor. Jadi gak ngerti deh bahasa Indonesia yang benarnya apa. Kalian tahu nggak? Nah, jadi pokoknya wajan ini berat banget. Biasanya kayaknya mungkin abang-abang gitu deh ya. Atau restoran-restoran gitu yang pakai wajan kayak gini nih. Tapi ya, sekarang terpaksa terpaksanya banget pakai wajan kayak gini untuk pemakaian di rumah. Selanjutnya, kita panaskan dulu wajannya biar airnya pada hilang gitu. Terus dibersihkan, sebenarnya jangan pakai tisu ya, karena bisa lengket itu residu yang ada di tisunya langkah berikutnya adalah memberikan sedikit minyak, tapi kalau dari informasi yang di youtube yang aku dapat itu lebih baik kalau pakai olive oil, olive oil yang nggak ada rasanya gitu, jadi diratakan di seluruh bagian baik di atas atau di bawah wajan Ya, ini tuh namanya istilahnya adalah Seasoning Seasoning kalau di Indonesia kan tuh kayak Memberi bumbu gitu Gak tahu juga Pokoknya ini intinya Caranya mempersiapkan wajan sebelum dipakai Jadi supaya dia awet dan tahan lama gitulah ceritanya nah langkah berikutnya adalah dimasukkan ke dalam oven untuk dipanaskan katanya sih 30 menit tapi ini aku baru 5 menit aja langsung berasep gitu lah aku kan gak yakin ya Asumnya banyak banget sumpah makanya aku akhirnya diamkan sampai besok pagi tapi aku matiin loh ya ovennya terus baru aku keluarkan dari oven, karena takut malah jadi bunyi gitu alarm kebakarannya. Nah, ini di bagian belakangnya tuh juga kayak gini. Aku gak tahu, gak ngerti sih sebenarnya ini jadi apa enggak ya, bener udah bener apa enggak. Cuman ya, ya begitulah ya. Nah, nanti kalian lengkapnya cari aja di YouTube yang lebih profesional gitu. Pokoknya ini adalah review unprofessional dari banget sekali lagi jangan pakai tisu ya lebih baik itu nyiapin satu kain yang memang khusus untuk wajan ini gitu eh kalau misalnya ngelap gitu atau membersihkan atau mengeringkan itu lebih baik pakai wajan eh wajan lagi pakai serbet yang memang disiapkan untuk wajan ini gitu nah ini adalah review dalam pemakaian wajan nah ini baru proses membuat dendengnya yang tadi ada depan. jadi ini dia cara menggoreng hmm, dendeng yang tidak di toko. pokoknya ini percobaan pertamanya banget dalam menggunakan wajan ini yaitu tadi udah coba buat goreng terus nextnya adalah mencoba wajan ini untuk Tumisan gitu Jadi dendeng adalah Makanan yang tepat untuk Membuat review dari Pemakaian wajan ini Akhirnya Kita masukkan Si dendeng yang tadi Sudah digoreng Oke, selanjutnya kita angkat dari penggorengan atau dari wajannya ini dibersih bersihkan ya pakai spatula dan pemakaian wajan ini kayaknya nggak tahu ya boleh nggak ya pakai uh, sotil yang besi gitu takut gores-gores loh takut ngerusak gitu nah ini berikutnya adalah cara membersihkan dari wajan ini yaitu hanya dengan menggunakan air panas jangan pernah menggunakan sabun katanya karena nanti sisa-sisa dari sabun itu bisa meresap ke dalam wajan ini dan menyebabkan apalah-apalah gitu aku juga gak ngerti guys pokoknya gitu deh dan setelah itu kembali lagi dikeringkan mungkin barangkali ada mungkin yang memang ahli dalam perwajanan ini atau mungkin yang punya pengetahuan yang lebih tentang perawatan wajan kayak gini Please tolong kasih komentar Di kolom komentar di bawah Supaya kita bisa sharing Sama yang lainnya juga Selain sama banget Dan ini sebelum disimpan Banget Lapisin dulu pakai oil Dan selesai Disinilah seharusnya Dendengnya tadi Ditampilkan Oke okay. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan klik subscribe untuk dapatkan notifikasi ketika banget bikin video yang baru Dan tonton juga video yang lainnya di sebelah kanan ini Silahkan pilih yang atas atau yang bawah Sampai jumpa di video berikutnya dan heido!